Love the Way You Are 2022 Drama ini menceritakan tentang cinta yang menerima apa adanya Zen Yuan Yuan Tidak memiliki teman dan dijauhi orang-orang di sekelilingnya karena tubuhnya gemuk Saat SMA ia menyatakan cinta kepada Ruandong Dongsen dan dipermalukan seisi sekolah Karena Ruandong Dongsen adalah siswa yang sempurna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 Dia menganggap alunan musik yang dimainkan Suruowei memiliki arti luar biasa dan menganggap bakat gadis itu luar biasa. Yunmo mencoba memikat Suruowei untuk menjadi musisi pribadinya. Tanpa disadari, takdir mereka telah lama terikat karena sebuah cahaya magis. Sterbat 2022. Drama ini bercerita tentang kisah antara mister penjahat Xiao Wudi dan mantan atlet Nansing. Suatu saat Nansing duduk di pinggir kolam dan melempar sebuah koin dengan harapan dia mendapatkan pujaan hati dan pacar baik hati serta tulus seperti tokoh idolanya. Alih-alih mendapatkan pacar idola, tapi dia baik tidak malah tokoh badia itu penjahat hebat dari novel ia tulis bernama Xiaowudi. Xiaowudi adalah seruang pria dan sekaligus penjahat icerdas dan licik.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 Pemain utama drama CNH Perfect Husband adalah aktris Yang Mi dan aktor Sukai. Dalam drama ini Yang Mi berperan sebagai Kinshi seorang pengacara berkelas dan memiliki karir yang bagus, tapi ia masih lajang. Sedangkan Sukai akan memerankan karakter yang huat, ia pria rumahan yang tampan dan lajang. Namun sering mendapat tekanan dari ibunya soal menikah.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 ia terus mendukung Yang Dan dan menyemangatinya untuk terus berbuat baik bersama-sama. Pada suatu hari, mereka bertemu dengan pemburu siluman Lumantang Zhou yang juga ternyata adalah reinkarnasi Ying Yuan. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengumpulkan empat artefak kuno untuk menghentikan kehancuran dunia. Ordinary Greatness 2022 Drama ini menceritakan empat polisi muda, Li Dawei, Wang Soyi, Xia Jie, dan Chen Xin Cheng. yang ingin masuk polisi. Mereka menganggap profesi ini akan sangat menyenangkan dan keren, hingga akhirnya mereka menyadari besarnya tekanan dan tantangan yang harus dihadapi. Tidak mudah untuk melindungi rakyat dari kejahatan membuat keempat polisi ini mulai meragukan diri mereka sendiri. Bahkan mereka berpikir untuk mengundurkan diri sebelum akhirnya salah satu polisi senior menguatkan dan membimbing mereka.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 Itulah 8 drama China romantis yang tayang di bulan Juni tahun 2022. Bila ada salah dalam pengeditan, silakan memberi kritik dan saran. Kami selalu berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa klik like dan subscribe.